Thank you. Sudah tiba waktunya Aku lihat sejenak melepaskan semua Sambil berpikir santai Dengan sepotong roti dan kopi Imajinasi tersalurkan inspirasi Gesekan suara alam, suara gesekan, alam. Suara, gesekan, alam. Suara gesekan alam, suara gesek.